serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan informasi dan kabar baik, kabar bahagia seputar idola kesayangan Lesti dan Rizky Pilar tentunya Baiklah para sahabat Lesler dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di hari-hari ini ada sebuah gambar spesial banget dari A.A.B. ya Sebagai uangnya Abang El, Mengulai sebuah fasingan foto cute manja Dari Abang El nih Yang memakai kostum MU Persahabat ya Tertidur dengan manja Masya Allah ini cute banget Sumpah <gum> Gemas melihatnya luar biasa Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan buat Abang El, Amin Dan di ini juga A.A.B. nih sebuah kalimat Bang El nanti kalau udah gede ikut wawa ke Ultra katanya tuh wow masya Allah banget ya langsung diajak oleh uaknya nih masya Allah banget ya dan tentu di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan tak lain dari kakak Rizky Bilar yang berkomentar di katanya tuh wow kayaknya ada perdebatan juga nih persahabatan ya masya Allah dan langsung dijawab juga oleh AB nih. Mau ikutan nonton tim kebanggaan kami katanya tuh Wah, wow, Masya banget ya Abang El mau ikutan nonton Tim dari kebanggaan Dede Alasti dan AAB nih Mulyana Sofian Masya Allah banget ya, luar biasa mudah-mudahan Kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Selanjutnya ini ada info resmi dari Ibu Harsiwi Ahmad yang mana Ibu Harsui menginfokan acara Akikah Abang L yang akan dihadirkan hari Minggu Tanggal 16 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Yang tentunya hanya di Indonesia dan aplikasi video Jangan sampai lupa dia ya, kembali diingatkan untuk kita sama-sama menyaksikan acara tasyakuran Sekaligus Akikah Abang L Mudah-mudahan acaranya lancar, acaranya disukseskan, amin Perhatikan juga sebuah kalimat info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi. Unti dan Uncle Online, jangan lupa ya undangan Akikah Abang L pada Minggu 16 Januari yang dihadiri oleh para sahabat, papa, dan bunda. Unti Rasa dan Aunty Dea Empat Putri akan ada doa juga oleh Ustaz Maulana dan dipandu oleh Host Om Rafi Ahmad. Om Irfan Hakim dan Om Jirayud Del Pot ofisial jangan sampai lupa Nonton ya, auntie dan uncle online Akikah Abang L Minggu 16 Januari, pukul 18.30 Live, hanya di Indosiar Salam hangat, Ibu Harsiwi Ahmad, wow, Masya Allah Banget ya, karena Di acara Akikah Abang L nanti bakal dihadiri Oleh Uwa Ocha Wow, teh Ocha juga ikut hadir Dan ada juga Putri DA4, masya Allah banget ya, dan host halnya juga luar biasa. Ada Aarafi, ada Irfan Hakim juga, ada Jirayut, masya Allah banget. Mudah-mudahan lancar dalam tentunya sukses acara akikah Abang El, amin. Untuk ke kabar berikutnya, ada sebuah unggahan spesial membahagiakan juga, Alhamdulillah, untuk lagu single terbaru Deddy Esti, Lentera, official music video di channel YouTube Tri Entertainment. Ini sudah hampir 4 juta viewers Sedikit lagi persahabat ya Wow, Masya Allah banget ya Sudah 3,9 juta Sedikit lagi tentunya Ke angka 4 juta Yuk sama-sama tetap kompak Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik lesti kejora, Masya Allah banget nih Kebanggaan kita semua Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada info penting juga untuk kita semua Yuk yang tentunya belum nonton di channel youtube 3d entertainment ada vlog terbaru soal Lesti kejora doa Lestlar Lovers Leslar untuk Lesti dan BBL tuh wow masya banget ya ada sebuah doa yang diberikan oleh fans sejati untuk Lesti dan BBL masya Allah yang tentunya belum nonton silahkan nonton karena di up di channel youtube 3d entertainment dan untuk berikutnya kita mampir ke fashionnya Abang L dulu nih Perhatikan ya Wow Masya Allah banget nih Untuk baju yang dipakai oleh Abang L Ketika foto tertidur sambil tersenyum Masya Allah banget ya ini dibantu seharga 379.900 rupiah Ini luar biasa banget ya Outfit yang selalu dipakai oleh Abang El itu branded sekali Masya Allah <tuh -tuh. Luar biasa mudah-mudahan tentunya Berkah barokah dan selalu dilancarkan untuk rezeki keluarga besar Leslara. Amin Dan kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan cirukan vitamin terbaru selanjutnya